Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mempelajari cara untuk membuat sebuah YouTube channel. Oh iya teman-teman, sebelum membuat YouTube channel pastikan teman-teman sudah memiliki Google account. Untuk cara membuat Google account sudah ada videonya dan link akan saya sertakan di deskripsi video ini. Yuk kita mulai untuk membuat YouTube channel. Di sini pastikan saya sudah memiliki account di sini namanya gmail.com. untuk pengelolaan account ini kita tinggal klik manage your account. Siapa ya, tahu teman-teman perlu mengganti foto profil dapat dilakukan di sini. Lalu untuk mengubah password juga teman-teman bisa mengubahnya pada bagian ini. Sekarang kita akan membuat channel YouTube. Ini adalah tampilan dari Youtube.com, di sini kita diperlihatkan bahwa kita tidak memiliki channel YouTube. Di sini tampilannya menggunakan bahasa Indonesia. Jika teman-teman ingin menggunakan bahasa Inggris, dapat mengganti dengan mengklik pilihan bahasa. maka di sini akan tampil menggunakan bahasa Inggris. Baiklah, kita akan mulai membuat channel YouTube kita. Caranya kita klik create a channel. Jika kita ingin mengganti gambar profilnya, tinggal upload picture. Tapi jika kita ingin menggunakan yang sama dengan Google account kita, dibiarkan saja, tidak perlu dirubah lalu untuk nama channel di sini misalnya saya membuat hello sensei and say channel maka di sini kita akan lanjutkan dengan mengklik tombol create channel Saat ini channel YouTube kita sudah tercipta dengan nama Halomel Sensei Channel. Meskipun belum ada subscriber. Selanjutnya kita bisa lakukan banyak hal di channel ini. Silahkan teman-teman bisa mengupload karya teman-teman berupa video di channel YouTube ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang Customize Channel. Di customize channel ini kita bisa membuat branding. Misalnya kita mau mengganti profile picture kita dapat diganti di sini. Dengan cara memilih change. Kemudian mencari gambar yang sesuai. Atau kita ingin remove gambar ini berarti klik remove. Kemudian kita bisa membuat banner image. Ukuran bannernya 2048 x 1152 pixel. Nanti akan tampil seperti ini untuk di layar besar akan ditampil di bagian atas ini untuk layar besar di laptop berarti tampil pada bagian atas ini dan untuk di handphone akan tampil di bagian atas jadi ini adalah banner image untuk video watermark juga teman-teman bisa klik upload file gambar watermark sehingga nanti di setiap videonya akan muncul watermark akan tampil di bagian kanan bawah ini Kemudian untuk basic info, teman-teman juga bisa menuliskan description dari channel YouTube ini. Untuk link-link penting juga teman-teman bisa menuliskan pada bagian ini. Di sini teman-teman bisa menginputkan link-link penting teman-teman. Misalkan di Instagram, atau Facebook, atau sosial media yang lain. Kemudian ini yang akan ditampilkan di banner di bagian kanan. Ada lima link yang akan bisa ditampilkan. Lalu alamat email teman-teman bisa setting di sini. Oh ya teman-teman untuk perkenalan teman-teman juga bisa memilih menu layout. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan channel trailer dan feature video. Video unggulan teman-teman. Kemudian untuk konten kita dapat mengklik tombol konten ini. Sementara saya diskat ya teman-teman ini kumpulan konten atau video yang kita sudah upload ke YouTube. Ini adalah kumpulan playlist. Tadi kita membuat playlist Halomel Studio. Kemudian ini untuk analitik, teman-teman nah, bisa melihat kinerja dari channel kita. Lalu di sini juga teman-teman bisa mengecek komen. Ada komen apa saja yang belum direspon oleh kita. Lalu untuk lebih lanjut ada pengaturan channel. Teman-teman bisa melihat di sini ada basic information. Misalnya ada keyword-keyword khusus terkait dengan channel ini. Atau oh, ada di bagian advanced setting. Demikianlah video ini. Semoga membantu teman-teman yang ingin membuat channel YouTube. Kemudian mengelola channelnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Oh ya teman-teman untuk video ini saya hapus. Karena sebetulnya videonya sudah ada di channel yang lain. Cara untuk menghapus. Karena ini hanya satu video, jadi terklik semua. Jika teman-teman punya banyak video, pilih saja yang bagian bawahnya saja. Kemudian more action, delete forever. Kemudian teman-teman klik I understand that the thing is permanent. Lalu pilih delete forever. Di sini videonya akan terhapus ya teman-teman. Channel ini hanya dibuat untuk membuat video ini sehingga teman-teman dapat mengetahui cara untuk membuat channel YouTube. Untuk yang lainnya teman-teman dapat men-subscribe channel YouTube Halomel Studio, nyalakan loncengnya, dan kita belajar bareng tentang teknologi informasi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.